Yeah, buat kita lah Ya yeah, Ya buat kita, lah. Yeah, kita lah. A lot of change been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 informasi ya, yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang bikin baper lagi nih pemirsa ada season 3 nih udah tayang di channel youtube nya BW production dimana di sini ada Ayu yang secara langsung bertemu dengan Buddha Boy William dan ternyata Ayu Titi disambut dengan sangat gembira keduanya sangat kocek dan pastinya nyambung banget nih pemirsa walaupun Boy dan juga Ayu sudah berteman sejak lama namun hari ini adalah hari pertama dan hari yang sangat luar biasa untuk Ayu Tinting karena baru pertama kali bertemu dengan bundanya Boy William. Walaupun sudah berumur, namun ibu boy William masih sangat sehat, cantik dan juga sama-sama kocak nih pemirsa Kelakuan keduanya hampir-hampir sama nih Wah wah wah bahasanya juga sudah luar biasa banget nih ya Udah deket banget nih, udah kayak sahabat nih wah. Dari I Dahili, daily, super mom humble dan juga humoris kayak teh ayu Ternyata keduanya sangat humble dan juga sangat humoris ketika bercanda dan juga ngobrol bareng nih banyak kata-kata yang sangat luar biasa dilontarkan oleh ibunda Boy William kepada Ayu Ting, Ting yang membuat mereka semakin nyambung. Wah, wah, wah. ternyata Ayu Ting dan juga Bunda Boy William satu pakuin sini, pemirsa. Sama-sama kocak dan sama-sama jahil. gimana ya kalau nanti jadi menantu dan juga mertua Pastinya selalu kompak nih. Kan? Itu harapan Mimin, dan semoga nih harapan kita semua. Kita doakan yang terbaik untuk Boy dan juga ayu ting, ting dan ada nih Sensen yang bikin baper lagi pemirsa Dimana Boy William dan juga Ayu Ting saat video call bersama. Di sini Ayu menanyakan rumah mewah yang ada dan Boy William menjawab itu rumah kita berdua nanti dan Ayu diajak ya nih, pemirsa untuk hidup bersama dengan Boy William. Wah wah wah, udah serius banget nih kata-katanya Boy William Bikinnya nyesek nih. Wah, bagi sama Mau nih penasaran banget kan? Langsung nonton ya di channel YouTube-nya BW Production yang pastinya sudah tayang hari ini seru dan bikin baper pemirsa. Pinter nih pemirsa dari titik 8872. Ayo jangan bikin baper para penggemarmu. Ayo dan juga Boy William. Ya. Ada sesuatu yang memang bikin baper semua pemirsa sandi Yang belum nonton pastinya penasaran banget kan? Apur boy ngomongnya dalam banget Aku butuh kamu dari healthy 31 menit yang lalu Paspart ini terharu sumpah dari Evan nih 20 menit yang lalu Boy bilangnya kayak nahan senyum Ujung-ujungnya jawabannya bikin ngakak kayak yang ada di danau itu Lihat mimiknya si Boy bingung ngertiin incus nggak si Boy William dari Ririn Dari Haze Semoga jadi kenyataan harapan Boy dan juga Ayu kayak sama-sama nahan ketawa mereka <laughs> Lihat mimik mereka seru banget nih Dari BW Production The Family Season 3, Episode 3, Quiz Mami dibilang badannya seksi sama Ayu karena sering minum apa? Jawaban benar akan dapat utian hadiah di pemirsa Ayu jangan bikin baper para penggemarmu Bang Boy Kalau kalian bersatu banyak doa baik Buat kalian berdoa Amin -alamin. Terima kasih para sahabat yang selalu mendoakan Yang terbaik untuk Ayu dan juga Boy William Inilah beberapa cuplikan Boy dan juga Ayu hari ini di season 3 Seru banget nih pemirsa Karena Ayu bisa bersama dengan bunda Boy William dan mereka nyatu banget satu frekuensi. Yang penasaran banget itu seperti apa? Seperti apa kelanjutan kisah cinta mereka berdua? Pastinya akan hadir lagi. Season 4 nih untuk sahabat sobat di rumah yang pastinya penasaran kan Bagi sahabat sobat jangan lupa Dukung terus channel ini dengan cara Like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng Notifikasinya agar bibin selalu Semangat memberikan informasi berwalsi Untuk sahabat semua di rumah Bagi sahabat sobat di rumah jangan lupa Selalu tebar senyum dan juga Selalu bersyukur dan Pimpin ucapkan selamat menunaikan Ibadah puasa minal izin bapak izin ya Karena sebentar lagi kita lebaran nih agar semua sobat selamat menyaksikan dan semoga terhibur, miminahiru, wabarakatuh. Ya, yeah, buat kita lah. Ya, yeah, buat kita lah. Ya, yeah, buat kita lah. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu.